Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mungil, bolang jalan-jalan ke tanah hulu, menjemput teman lagi nih, guys. Nah, ini dia, guys, sudah kelihatan itu betang hidungnya tuh ba. yang ditunggu-tunggu ini lama ini mau pindah aja ini tenang dulu nih masih ada satu tempat lagi selain ini yang dijemput nah ini guys yang dijemput guys nanti, guys belum... kami sudah di jalan nih guys jadi subuh subuh nih belum mandi oh yang belum mandi nih subuh subuh nih mandi. aku udah mandi ya Seguh-seguh ya Nanti <tuk> aku lihat ya Mantap guys Metal. Jadi guys Kita Geno. beli sangu kue dulu Sangu-sangu Roti gembong Roti gembong. Roti, gembong. roti gembongnya nih guys Bukan jual kamisnya lagi Diborong gitu Bukan jual kamisnya lagi kan Bukan jual kamisnya lagi Oh. Ini sudah jauh, ini guys, jadi bisa istirahat nih, istirahat tipis. Oke okay guys, kita break dulu, guys. Di sana ada masjid jadi kita mampir ke kamar mandi dulu perjalanan ini belum ada separoh lagi di hutan akalitus udah dari turun dari jamban ya guys woy oh, licin ini hujan jadi, kita ini masih Imunian. seperempat perjalanan, nih. Imunian. Guys istirahat dulu sarapan dulu ya penuh debu itu air ledeng nah itu air ledeng itu buat minum buat cuci tangan kita makan dulu guys. Jadi kita makan di sini aja guys. Ini tadi Kita di hutan akalitus. Sudah daerah muara Bengkal ya guys. Hampir dekat sudah ini tujuan ini guys. kita sudah, sudah makanan ini guys sudah selesai makanan nih guys cuci mulut di mana nih nah cuci mulut oke okay guys kita sudah mau jalan kembali ini guys cari pisang durian rambutan tapi punya orang semua jadi punya nenek ajar lah oh, oh. mereka uh! nih buat siapa <laughs> aku selah, jadi... sela sela asma anak oh. uh. Uh. Uh. Uh. Uh. <laughs> anak kajanai. Kajanai. Nah, nih yang... Nah. yang gendong anu apa mama ojan ya, nih mel nih orang anu nih peninggahan nih cuma diam dua puluh <laughs> nih bini <laughs> tuh laki kajanai <laughs> nih wah ini orang anu jauh nih orang pete asa dua Uh, sangkut guys Uh, sudah aku bilang sangkut. Ungir oh, bolong sangkut. Ini kau dorongnya nih bisa. Ini lihat ini, bannya gantung. Enggak belum. Aku belum puas melihat kau usaha itu. Tuh, kau oh, enggak percaya dengan cerita aku nih lihat itu sangkut. Tuh, tuh. Enggak percaya kau enggak percaya, tuh. Tuh. Ada bantuan enggak? Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa, bisa, bisa. Oh, ngeras pula, gak. Eh, <SILENCIO> ini bisa nah mungil orang dapat bantuan ha <laughs> ah, ah, ah perjalanan kita menuju senambah mungil molang baru hari ini merasa ditarik <laughs> Eh, betis eh no, merotak jangan naik, auto. Nah. Tuh, ada rembukan tali, coba. Tali tambang. Goyang-goyang. <tuk> Goyang-goyang. Goyang. menarik Aku itu. yang bantuin yang ini narek yang itu cek bantuin Iyuh, jalan mundur mungil bolang <laughs> mungil bolang mah jalannya mundur biar aja nya dulu biar yang melihatnya dulu Terima kasih, terima kasih. Waktu nyerahnya nyuruh orang duluan. <laughs> orang tinggi bernyawa. nanti dicampur dia tuh, dicampur ya. tuh lihati orang lewat. tuh orang lewat tuh jalannya, orang lo tinggi tuh. enak tenan jalurnya. nah, kena tungguin. ayo, mana kok ngalak jalur tuh? Agak, agak situ, Pak. Agak situ, kau naikkan ke tanggulnya. Naikkan ke tanggulnya tuh, ya. Ya, kalau situ lolos, enggak dia. Uma, sangkut lagi. Iya, iya. jalan orang gesa, ya, menit ditarik bawa anu aduh ada pulang anak di gudung <laughs> rendah, menit itu kan tinggi tadi om nyaman, kalinya beloyang merege Endak malam-malam tidak disangkut kita. Kita bisa libur malam di Selamba ya Pak burhan itu siapa? Tidak. Nanti tahu. Tidak. Mamak Repan. Sudah memeriksa? Kami gini tahu rumah yang mana Kayaknya di selambah Umumkan mahannya mana kah? Oh. Itu Kau lihat garden tinggi Itu lolos nih yang belakang tuh. Oh sopirnya berpengalaman Ini kurang pengalaman kipas ya temen goseknya lari kita Neku no, kehe kipas tuh kali tuh dengan alasan itu Arno bisa turun lagi gitu iya tapi di budaya ada yang tercebur guys yang terjemur, ini lah bekasnya 16 tadi nah, nih, terjemur ya guys, jadi tidak jadi kita berubah putar balik ya, tidak jadi kita langsung ke senambah lagi ya, sini nah, cucinya eh. sini. Nah cuci di sini nah. nah cuci dulu kakinya sini cuci dulu masih perjalanan jauhnya guys nah masih jauh lagi perjalanan jalan yang ekstrim ya guys ini dia cuci dulu baru dia masuk biar tidak kotor ya Kita lanjut lagi guys